serta klik tombol notifikasi notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslor tentunya Baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini kita langsung dihebohkan persahabat ya mengenai netizen haters yang sangat-sangat julid nih persahabat ke idola kesayangan kita di oleh Papa Bilar di laman akun Instagram pribadi miliknya komentar yang tidak baik dan selalu julid persahabat ya perhatikan ini nama akunnya Harley Julia dicatat persahabat ya itu nama akun yang berkomentar tidak baik kepada idola kesayangan kita komentarnya di situ ke Paris gratisan aja bangga Ata Aurel dari masih kecil Udah keliling dunia sama keluarganya Beda kelas, say Lagian mereka juga gak mau ninggalin anaknya Cuma buat nonton bola Aminah segala-galanya harta Tak ternilai di hidup mereka Itu komentar yang sangat Membuat Rizky Bilar geram nih, Persahabat, ya Dan di sisi lain juga ada jawaban Yang ikut-ikutan, persahabat, ya Ini sama aja komplotan netizen Nama akunnya lc.laksana Iya gratisan aja sombong face nya itu kasihan ya malu-maluin baru 5 bulan Sudah dikasih makan Demi gratisan tega ninggalin anak Suruh urus tuh keluarganya dah mulai Kelihatan gak akur Dua keluarga hahaha <tuh> kasihan banget Ini kalimat komentar yang tidak baik nih persahabat ya Hingga membuat geram seluruh warga Konoha Terkhusus seorang Rizky Bilar nih persahabat. Kita simak Kalimat yang diunggah oleh Papa Bilar yang bayarin supaya gratis siapa? Ya bapak kau. Nih contoh orang yang jarinya lebih panjang dari otaknya. Gua tuh dari awal ngajuin visa untuk beberapa orang dan karena dadakan kita jadi pesen tiket sama visa itu barengan. Jadi ya kalau visa ditolak visa hangus. Belum tiket nonton, Bapak lu sponsornya mau bayarin tiket final. Emang lu ada lihat gua post travel atau sebagainya? Terlalu mendewakan orang lain sampai harus merendahkan yang lainnya Same on you Itulah kalimat yang diposting oleh Papa Bilar Saking geramnya persahabat ya Melihat komentar yang tidak baik seperti ini Momen ini pun repost kembali oleh akun sendal putih underscore Bilar Kita simak juga persahabat di kalimat caption panjang yang dituliskan Dibaca, makanya kalau nggak ngikutin idola saya jangan sok tahu. Ikuti aja idola masing-masing yang dibahas di fanbase itu ya idola sendiri Ngapain coba bahas idola saya? Oh, karena idola saya tolak ukur kok ya, pemeran utama Jadi dibahas mulu deh Lagian yang namanya gratisan atau endorse Itu kalau nge-post di sosmed Mention yang kasih endorse Lah ini mana pernah lester begitu Sok tahu? MPAC 5 bulan kalau DSA-nya udah nggak bolehin, kalian yang bukan ahlinya mau apa, komplain, tuh sana sama dokternya. Tuh, persahabat ya. Ini memang buat geram kita semuanya. Ini harus dicari, yang viralkan. Karena ini wajib tentunya diurus, karena komentarnya tidak baik sekali. Selalu saja menjulit, selalu saja memfitnah idola kesayangan kita. Yuk, sama-sama tetap kompak dan solid, mendukung yang terbaik buat Nesti dan Rizky Bilar. Kita simak juga persahabat. Diunggah Papa Bilar berikutnya. Mengunggah sebuah postingan video dan ada sebuah kalimat di postingan ini. Gara-gara ngurusin orang-orang tadi hilang kesempatan foto bareng pemain sepersekian menit. Padahal aduh tuh persahabat ya gara-gara ngurusin orang-orang yang tidak tentunya bermutu dari persahabat ya Papa Bilar hilang kesempatan untuk foto bareng dengan para pemain. Dan kita simak juga persahabat. Langsung saja Papa Bilar. Ini memposting tiket yang dipesan. Persahabat ya, perhatikan tuh. Liverpool versus Real Madrid. Ini tiket-tiket yang dipesan oleh Papa Bilar. Dan kalian, para netizen, wajib untuk membaca postingan Papa Bilar ini. Itu harga tiket nonton satu orang. Gua yang cari sendiri. Lu kaliin aja, gua nggak pernah begini kalau nggak diremehin. Orang mood lagi kacau bikin orang makin keki aja lu. Atau itu persahabat ya. Kita doakan saja mudah-mudahan Rizky Bilar Lesti ini selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan berikutnya, para sahabat kita simak juga di terbaru, Tehnovi. Mengunggah sebuah fonsingan video juga ada bagas, para sahabat, ya, Tim Lestland Entertainment. Berani di rumah, idola kesengan kita sedang kumpul. Luar biasa persahabat yang mudah-mudahan tetap kompak dan solid untuk selalu mendukung yang terbaik idola kita. Masih menunggu kejutan dan kabar terbaru hingga judukan vitamin bahagia yang kita dapatkan langsung dari Leslie dan Bilar? Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.